Apel pisang bagus manggis semongko alah akhirnya dapat ya di sini kita dapat langsung first pin pertama oke beberapa putaran masih juga belum connect nih di connect kali 6 kali 6 kali 4 dan kali 10 dan di total totalnya sebenarnya kali 26 B kita dapat sini nice kita dapat cuan pertama langsung super B di sini sekarang di sini langsung mir oke jangan dicicil-cicil baik kendi ungunya connect semua pisang yang paling satu. Tapi lumayan di sini kita dikasih nice tuh 172.000 nambah lagi dong profit kita. <tuh> nambah lagi dong, mantap guys, ya. guys, jumpa lagi seperti biasa di sini kita bermain lagi disini. di sini di Sweet Bonanza yang biasa guys ya di Nico modal ya 100.000 di sini seperti biasa bakalan kita unboxing lagi pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza semoga kita dapat profit ya atau WD yang berarti WD guys ya. Di sini 100 ribu aku auto spin kan di bet dengan 200 perak itu sebanyak 10 kali ya guys ya. 10 kali auto spin enggak pakai double bed nggak pakai quick, nggak pakai turbo ya. cuma pakai centang SS doang di sini. Nah, tinggal 2 putaran lagi. Sembari putar-putar ini sekalian kita cek apa ya? Cek-cek ombak. Oke, okay, di sini kelar. Dari 10 otomatisnya di sini langsung aku up, bet-nya jadi 4800, double bet aktifkan di sini kita langsung berburu aja ya free spin gratisannya moga aja langsung dikasih yang cepet ya guys ya <tuh> dan berkali-kali kalau bisa oke, pisang, candy satu candy dua turun semongko atau apel aduh pisang manggis pecah anggur turun aduh sayang banget oke di sini sisa putaran masih banyak sih masih banyak ya Ya, semoga aja di sini kita dapetin susunan buah-buahan yang bagus sama lollipop kalau bisa 66 lah ya. Nah, satu lagi sabi masuk. Alah itu kalau pecah lagi turun ke karena masuk bakal masuk dia. Ya. Cuma nggak ada yang pecah jadi nggak uh, jadi masuk. Di sini sisa putaran tinggal 50, berarti udah jalan ke 20 putaran ya, Syak. Udah 20 putaran aja nih. Oke, okay, connect. <tuh> Apel, pisang, bagus manggis semongko, ala akhirnya dapat ya di sini kita dapat langsung free spin pertama berarti di sini kita nyumbang 75.000 ya kita habisin 75.000 untuk cari yang namanya free spin di sini ya <coughs> oke okay, buka komputeran masih juga belum connect nih connect kali 6 kali 6 kali 4 dan kali sepuluh dan ditata total ini kali 6 274.000 keeper B kita dapat di sini ya. nice kita dapat cuan pertama langsung super B di sini dan nah, disini sini udah 290, di sini masa banyak putarannya masih bisa nambah lagi. Oke, manggis pisang. Aduh, pisang enggak mau pakai 12 badal ya. <tuh> Yo bisa meren dikasih profit yang gede langsung mir. Oke, jangan dicicil-cicil baik. Candy okay, diunggunya konek semua. Hmm, pisang yang perang satu. Tapi lumayan di sini kita dikasih nice 172 ribu nambah lagi dong profit kita. <tuh> nambah lagi dong. Mantap, guys, oh, Alhamdulillah, pemain Di sini sisa 5 putaran lagi bisa yuk kali gocap gak connect hmm, nge dia guys enggak ada klak enggak ada klaknya di akhir-akhir pula tuh langsung diganti 21000 ya udah sini tinggal 531 guys ya dan di sini udah masuk ke minimal uh, kita deposit lantaran dia udah cuan di sini aku coba stop in ya stop in dari 70 nya Putaran otomatis dan di sini seperti biasa kalau udah cuan begini mah kita main santai bayar lagi di sini kita bakalan kasih di putaran quick spin bettingan the 500 perak sebanyak 50 kali ya jadi polanya itu udah kepake itu 10 70 50 guys ya cek dulu di sini <tuh> ke okay, kuning semangkanya pecah bagus banget oke okay, di biru ikutan pecah masih ikutan pecah juga banyak becok <tuh> oke okay, nggak apa-apa yang penting cepatkan dulu ya <tuh> 40 putaran lagi di sini semangkanya masih biasa pecah jeli ungu jeli ungu pecah mulu coy ada tanda apa tuh ya Cuman di sini aku mau, mau buy spin nggak mau buang buang karena udah dapet 540.000 udah lumayan cok udah dapet pegangan ya dan seperti biasa juga di sini thank you banget yang udah selalu hadir makasih banget yang udah selalu support dengan cara like comment share -nya. nah yang baru bergabung kalau belum ngapa-ngapain dibantu like comment share nya bang ya jangan lupa juga untuk di subscribe nyalakan juga notification loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini oke di sini tinggal berapa putaran lagi ya atau tinggal berapa menit lagi 26 putaran lagi di sini kita bermain di sini si brok versus Oke mantap di sini <coughs> jadi ungu skater dua tadi semongki anggur itu kurang yang apa apelnya boleh dong Oh lah apel kurang satu ya nggak mau apelnya cok ya nanggung bedah tapi enggak apa, apa lah ya masih cuman masih cual, masih cuman kita ya masih 544.000 kita udah 100.000 di sini udah masuk kriteria lima kali lipat dari modal ya iya selalu aku bermain itu kalau udah dapat lima kali lipat dari modal di sini aku lihat juga pantau-pantau makanya aku tambahin free spin uh, auto spin lagi ya sekali mantau nih pecahannya bagus apa kagak kalau kagak kita kalau saja ya oke di sini sisanya tinggal berputar lagi nih lebih 500 perak nih buh Apelnya banyak banget, Co. Itu di dalam kenapa begitu, Co? <laughs> Dan konekin kali gocap tak kali spek lah, bolehlah. 90 putaran lagi ya, 9 putaran lagi di sini apakah kita dikasih free spin kedua atau kita bahaslah dikasih cuan di luarnya ya. Pisang. per satu sih, nice. Di rel satu rel kedua enggak mau juga. 4 spin lagi di sini, 4 ya. spin lagi di sini masih juga belum dapet yang namanya Situ ya, krispinnya <tose> nya lollipop empatnya masih malu-malu ya, sebiji-sebiji sebiji doang. Oke, di sini kelar 50 x spin, di sini bakalan aku coba tambahin lagi ke angka 50 lagi ya. Kita putar lagi ya 50 x spin lagi tadi ngapain, jemputan ya? ke <tose> Ngapain, oke, nice banget di sini ke sana. Ya? 542000 di sini kita dapet, di sini. Nah, satu lagi boleh dong, nggak mau juga guys ya pisang anggur gua scatter lagi oke okay. satu lagi beda kagak mau guys ya kurang satu kurang satu dei. di sini tapi nggak apa-apa lah di sini kita bakalan fix kan di sini bakal WD itu sebesar 540 atau 500 pokoknya 500 ribu itu udah pasti gak tahu buntutnya berapa yang penting cuman ya yang penting WD <coughs> Dan seperti biasa juga di sini aku selalu nyiarkan kalian bahwasanya di sini cuma sekedar dari buat semata. Jadi kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakalan jangan sampai pakai dana kepulang pribadi guys ya. Ingat, main sebajarnya dan sebatas normalnya guys ya. jangan terlalu over banget apalagi sampai pakai namanya kebutuhan dapur ya. Enggak banget cok ya. Oke, di sini sisa banget putarannya nggak apa-apa nih. Tinggal 23 putaran lagi lah ya, nggak apa-apa deh. -apa 23 putaran lagi di sini semoga pecahannya bagus atau dapetin profit lah tipis-tipis nggak masalah juga <tuh> Apel sama pisang anggur manggis udah seribu tapi nggak tembus lagi ya Oke guys ya makasih banyak untuk kalian semua bosku seperti biasa di sini Yang udah selalu ngebantu like comment share share makasih banyak thank you pokoknya kalian the best Semoga kalian dikasih kesehatan terus-menerus ya sama rezeki yang limpah Nah sini bakalan aku akhirin aja guys ya Karena udah sisa beberapa putaran lagi Kayaknya fighting aku gak bakalan dapet nih ya Daripada habis juga tuh rambut dipotongin terus lagi <laughs> Mending lagi ya Oke okay guys ya Kita jumpa lagi di next video Dengan pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza Dan seperti biasa di sini aku undur diri dulu ya guys ya Thank you banget Salam sensasional dan Bye bye Thank you guys ya